Om Swastiastu Saya Iputu Anantawira Adhyatma, NIM 2019 01 -014. Baik, kali ini saya akan membawakan sebuah mitos yang berkembang di masyarakat sekitar di desa Pererenan. Mitos ini bercerita tentang sebuah ajian atau kesaktian tentang semut sedulur Mungkin masih banyak yang tidak mengetahui tentang ajian atau kesaktian ini. Kesaktian ini dapat mengeluarkan banyak sekali semut api dari dalam tanah untuk menyerang seseorang. Cerita ini berawal ketika masyarakat Banjar Banjarjeruan, desa Tumak Bayuh, yang menetap di Munduk Babadan di tepi pantai yang berada di wilayah Perenang. Awalnya berjalan baik-baik saja, akan tetapi semua berubah ketika sapi dari seorang warga di desa Prerenan lepas dan memasuki kawasan banjar jerowan tersebut. Dikisahkan, seorang warga Prerenan yang memelihara sapi tersebut ketika ingin memberi makan lalu berkata, Bo benah nih yang amah perlu sampiin ya Bang amah sering menuh sampiin Kemudian warga tersebut segera berangkat dan menyiapkan makan untuk sapinya. Tetapi betapa terkejutnya dia ketika sampai di tujuan. Eh, adik sih ada yang sampi wakil Ijo sampi wakil Bah. Yang gini unduk el lebo sampi dan nenang, pasti kelas boleh tegul dan Harus Aduh malu sapi dan Warga tersebut pun segera mencari dan menyusuri tempat di sekitar ia mengikat sapinya. Tanpa ia sadari, ia sudah memasuki kawasan Banjarjeruan. Kemudian ia melihat seorang warga Banjarjeruan, lalu bertanya kepadanya. Eh, tuh aduh nak banjar jeroane tuh nopo, adoh ya untuk kemulaku samping nah, ah jauh serintak korn meluneh, saged tebuas samping Om swastiastu, jero, jero. Wenten nyingaan samping tiangnya meriki, minap sampin tiang samping tiang leb, asane meriki deh lah kusamping tiangnya. Wenten nyingain jero, yang uyang je puas nih. Lagi bantiang lah, mah sampi tiang warga banjar jeroan pun menjawab, oh jeroan berdua dua sampi ni ke, ih nak wenta sampi meriki, lelep je main rakun yang mencelap, wala sampu niki sawireh sampi jeroan yang sampu yang meriki, sing dadi yang jeroan tagih jeroan bin. Nah jadi tiang ngelahan sampi ini ulian sampi ni ko mai ke mecelap mai ke kawasan dan meren, buat tiang ngelahan dan yang. eh, dados dos kentan jeru, sampi ni kan tiang nuen dong, ndak dos jeru njuang, tiang nah, nuen nuen sampi ini ko, dan ndak dos kentan nih jeru, sawirah sampi jeru sampun samper meriki. Yendan ya, yang menjelap meriki, Tuhan gak juang tiangnya. Sambil nak gak mau meriki, Menjelap kan juang tiang, tiang, Nuhainan dadosnya. Nah, yang itu Sambil pun samping tiang, Kalau kini ya, nah Antosnya banyak. Apa ya telah doa banyak, Antosnya banyak. Merasa sangat marah, Warga banjar pererianan tersebut, Akhirnya pergi, Dan meninggalkan kawasan munduk babadan tersebut dan ia segera menemui Nyirengkep untuk meminta pertolongan. Nah, perlu diketahui bahwa Nyirengkep adalah seorang wanita yang terkenal sangat sakti dan sangat disegani di desa perrenan. Ia lalu menghadap dan meminta pertolongan. Atuh, atuh Nyirengkep, tulungga tiang, tuh, tulungan tiang iki samping tiang wawun wahunak jg samping tiang kalau juang samping tiang amat jleb ke banjar joruan jg juang samping tiang tu tiang tu ih nah engket nih nak engket engket engket juang samping tiang tu aja bisa juang di, enken, lak, nih ih, wawu, nak engket lat nih ih wawun ampun tanggih tiang tu jatani jenat tiang Padahal aku tuh tiang sampe tiang, cek juang tuh tiang tolong tiang tuh, panggol aneh tuh tiang nih adi bani bani keto di, lemo-lemo topto nih, juang sampe, nah kene kan jani nih, jani jani mulai bang jani me me nih tau nggak tang nih tiang ngurus kamuruski, akhirnya. Warga pererenan tersebut pulang dan berterima kasih pada Nyirengkep karena telah menolongnya. Nyirengkep pun bersiasat untuk mengeluarkan ajian semut sedulur itu, dan ia segera mengeluarkannya. Eh, cai, jangan mau corah, cai, jangan mau libanya ceruan, jangan jele-jele cerperah, cai Aneh jani nah. Tonton Yani Kesaktian Wakine, ne wakine nyirengkap ne nyirengkap bani bani caike wakil. Tonton Yani Kesaktian Wakine, setelah ia berkata seperti itu, tiba-tiba di wilayah Banjarjeruan muncul semut api dari dalam tanah dan juga tepi pantai, dan menyerang semua warga yang ada di Banjarjeruan sampai-sampai warga tersebut merasa sangat kewalahan. Wih. Abi, bawa ini semut api nih. Aduh, aduh, gini dong gini En keren, Abi bok ini semut. Ini jotok kan ini semut nenenan. Aduh. aduh en keren cara nenenan. Jemak-jemak kene, prak-pake mentok jemak prak Harus aku wapi nenenan ngetang matiang semut-semut nenenan. Aduh, ini nak mau jemak yang prak-pake sing idan. En keren Bok saja sebut adu genit, tolong, tolong, tolong adu genit Merasa kewalahan, warga Jeroan memutuskan untuk pergi Dan tidak lagi menetap di sana Dan ia segera mencari tempat baru Yang kini ia tinggal di sebelah utara desa Pererenan Yang disebut sebagai desa Bayu Akan tetapi, di kawasan Subak Babadan masih terdapat puro, yaitu puro dalam babadan yang diempon oleh masyarakat Banjarjerawan hingga saat ini. Baik, demikianlah mitos yang berkembang di Desa Prerenan yang dapat saya sampaikan. Akhir kata, saya tutup dengan para mesanti. Om, mesanti, santi, santi om.